Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sampai sahabat ya. Salam satu lagi, salam budidaya. Oke sahabat Video kali ini merupakan lanjutan Video saya yang kemarin Kurang lebihnya Sekitar 12 hari Yang lalu saya unggah Yang disitu saya beri judul eh, Perbandingan Ikan nila Yang saya besarkan Di kolam yang berukuran kecil dengan ikan yang dibesarkan di dalam kolam yang berukuran besar kurang lebihnya judulnya seperti itu dan di dalam video yang kemarin itu saya sampaikan bahwasanya ikan yang saya coba besarkan di kolam yang berukuran kecil itu pertumbuhannya lambat Berbeda sekali dengan ikan-ikan yang saya besarkan di kolam yang memang berukuran luas Dan ini sahabat sebagai bukti dan contohnya Nanti akan saya coba untuk menimbangnya Dalam satu kilo ini ada berapa ekor sedangkan untuk ikan-ikan yang berada di kolam yang berikuran besar sekalipun usianya ini sama itu dalam satu kilo itu ada empat ekor dalam usia 4 bulan semenjak tabur sedangkan untuk ikan yang berada di kolam ini sahabat ini Kurang lebihnya sudah Berusia 6 bulan Akan tetapi Untuk ikan-ikan yang berada di kolam ini Masih relatif kecil Nanti Akan saya coba Untuk menimbangnya Ada berapa ekor dalam satu kilonya Oke sahabat Sekali lagi saya sampaikan Untuk sahabat-sahabat yang mungkin saja Berkeinginan untuk berbudidaya ikan nila selain memperhatikan kualitas bibitnya, kualitas pakannya, perawatan airnya, sahabat harus pula memperhatikan juga besar kecilnya kolam sahabat. Sekalipun eh, dari segi eh, jumlah tebar itu sudah disesuaikan, akan tapi apabila memang ukuran kolam itu terlalu kecil kanila itu sangat susah sekali untuk cepat besar mengapa saya katakan demikian dikarenakan e, di dalam berbudidaya itu sama halnya dengan berusaha yang e, mengharapkan sebuah keuntungan dalam estimasi waktu yang singkat lain halnya dengan sekedar memelihara atau hobi saja yang tidak memikirkan tentang keuntungan atau kerugian yang nanti akan kita dapatkan dan perlu sahabat ketahui untuk ukuran kolam ini lebar 1,20 m panjang 2,20 m dengan ketinggian air itu 60 cm yang saya tebar benih itu 50 ekor Akan tapi ada beberapa yang mati Kurang lebihnya itu ada 5 ekor Jadi untuk ikan-ikan yang berada di sini Saat ini ada 45 ekor sahabat Serta untuk kolam ini menggunakan sistem sirkulasi jadi, airnya itu tetap terjaga kebersihannya. Begitu juga tetap terjaga dari pada kadar oksigennya. Sekalipun demikian, untuk ikan-ikan yang berada di kolam ini, pertumbuhannya itu lambat. Berbeda sekali dengan ikan-ikan saya, yang berada di kolam yang berukuran besar Oke sahabat Sambil menunggu anak saya selesai menghitung Berapa sisa ikan yang berada di kolam ini Untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, di komen Agar saya semakin bersemangat Untuk berbagi-bagi video Berbagi pengalaman baik di dalam saya berbonsai berbudaya ikan dan ada kalanya pula saya mengugah tentang destinasi wisata yang ada di desa Sidomulyo kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pasitan Jawa Timur Indonesia 45 dan oke sahabat ini masih sesuai dengan perhitungan saya yaitu sekitar 45 karena waktu itu saya tebar bibit 50 ekor dan ada 5 ekor yang mati. Jadi untuk sisa ikan yang berada di sini itu masih ada 45 ekor saja. Oke, sahabat ini akan saya coba untuk menimbangnya. Ada berapa ekor dalam satu kilonya. Oke sahabat ini akan saya coba untuk menimbangnya yang dibantu si bocil ini anak saya. Yang memang eh, dia sangat suka sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Oke sahabat ini ada berapa ekor nantinya dalam satu kilo. Dan ternyata ini ada delapan ekor sahabat. Jadi untuk ikan yang berada di sini rata-rata ini dalam satu kilonya berisi delapan ekor dan sangat berbeda sekali dengan ikan yang berada atau yang saya besarkan di kolam yang berukuran luas atau besar bahwa untuk ikan-ikan yang berada di kolam yang berukuran luas itu e, seusia dengan ikan-ikan yang berada di sini itu sudah habis terjual dua bulan yang lalu dan di dalam satu kilonya itu berisi empat ekor ikan sahabat Demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menghibur Untuk sahabat-sahabatku sekali lagi yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, di komen Dan eh, jangan lupa pula bunyikan tanda notifikasinya Agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video terbaru Terima kasih sudah menonton Ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh